Halo sobat RC kece Indonesia Balik lagi di channel kita RC kece Indonesia Nah ini dia guys Paketannya baru datang Udah dua minggu guys Karena corona ini Jadi telat gitu deh ya Ini adalah ESC brush 10-60 60 ampere Oke yeah, udah waterproof ya ESC ini kalau yang ori ada petaknya kayak gini, quick run modelnya Hobby Wing. Oke nanti akan kita pasang di file Toys 144001 kita guys. Nah, ini motor bawaannya tetap di sini, soalnya susah dilepas jadi saya upgrade ESC-nya aja. Oke, nah ini kabel ke baterainya harus kita ganti guys ke ini dia model t-plug di Oke okay guys, untuk upgrade kali ini kita memerlukan transmis, transmitter dan receiver dari Dumbo RC, nah, servo, mini servo ya. Oke okay, dan ESC-nya sendiri dari Hobbywing, Quicktran, 60 ampere dan yang pasti mobilnya guys. Kalau nggak ada mobilnya kita nggak bisa main dong, iya jangan lupa kapnya dipasang eh tapi jangan dulu karena kita belum pasang ini guys ke dalam sini harus dipasang dulu oke okay? oke okay guys nanti link pembelian dari elektrik ini saya kasih di deskripsi ya nanti biar kalian gampang buat carinya ya ya kita pasang receivernya yang di serpo itu channel satu oke okay. dan di yang esc nya channel 2 oke okay, kita pasang kabel motornya dan kabel baterai oke okay. wow panik Gila banget powernya guys. Baru pencet dikit udah. Oke, okay. coba. Oh, oh. Jumping, guys. aih Wow. Hebat, hebat, hebat, hebat. Bisa jumping, guys, kalau di keramik ya. <laughs> Oke, okay, kita jajal dulu, guys. anji dua kali lebih cepat dari yang ISC bawaan guys dan jumbo LC ini transmitternya dan atau remote itu jauh banget guys pernah aku coba sampai 400 meter itu masih menjangkau bro. Oh cepat banget Aji keren keren keren keren Okay, sekian sekian video video pada pada kali ini. Jangan lupa subscribe, subscribe komen share video video Ke ke media sosial sosial ya ya dan jangan lupa klik tombol loncengnya oke okay? sampai ketemu di video selanjutnya see you